Salam listrik bosku, kita bertemu lagi ya. Untuk kali ini saya sendiri akan mereview unit terbaru di showroom kami bosku. Ini adalah Goda bosku, produk terbaru bosku yang ada di showroom bosku. Nah sebelum saya sebelum saya mereview unit ini sebelumnya saya mohon maaf mengenai terkait dengan review yang isi kedua bosku ya itu belum bisa karena peraturan dari kantor sendiri masih belum di diizinkan untuk keluar kantor untuk hal urusan yang tidak penting karena kan bisnisnya masih ppkm bosku ya di kota Malang. Nah niat saya kan untuk review si 2 sekalian kita untuk sekalian saya untuk tes red bosku, tes rate di jalanan bosku ya. Nah untuk saat ini emang belum bisa karena untuk meninggalkan kantor yaitu tadi. Tidak ada izin, tidak tidak boleh bosku Belum, Bukannya tidak ada, cuman tidak diperbolehkan jika urusannya itu tidak begitu penting gitu loh bosku Ya karena kondisi PPKM ini Langsung saja bosku ya, kita lanjut ke review ini bosku Unit terbaru, goda bosku Baru kemarin datang ini bosku Baru kemarin Untuk spesifikasinya sendiri sama kok bosku Sama kayak spada listrik pada umumnya Ini modelnya Modelnya mirip kayak City Rider bosku, punyanya Antelo, sama. Cuma ada, ada ada beberapa perbedaan di fiturnya bosku ya. Kalau City Rider itu nggak ada ini bosku, nggak ada kontrol speednya. Sedangkan ini sudah ada. Jadi kita bisa mengatur kecepatan entah di kecepatan satu, dua atau tiga, tiga paling kenceng bosku ya. Terus untuk perbedaan selainnya itu, goda ini sendiri, di sini bosku, di saku ini bosku, di kecil ini, kalau untuk punyanya city rider, dia ada tempat botol minumnya. Kalau ini kan nggak ada langsung ruang los gini bosku ya. Nah, untuk selanjutnya speknya bosku, speknya sendiri itu, ini masih menggunakan SLA bosku ya, tipe yang 48 volt 12 ampere. Terus untuk motornya, motornya ini sendiri 48 volt 450 watt bosku Kita bisa cek di sini, bosku Koda bosku ya Nah untuk kapasitas berat yang dapat dimuat kurang lebih 120 kilo bosku Segitulah 100 kilo Kecepatannya sama 35 km per jam untuk jarak tempuhnya juga antara 40 km/jam. Itu tergantung, Bosku ya, kondisi jalan sama tergantung beban muat. Nah, biasanya ada, Bosku. Yang tanya Mas apakah bisa overload? Bisa, Bosku. Saya jawab bisa. Asalkan medannya datar, Bosku ya. Bisa overload. ya sampai 150 kilo bisa dipakai. Cuman asalkan yaitu tadi catatan jalannya datar, Bosku ya di Kota Malang. Sama bosku ya, sama kayak City Rider mulai dari bentuk Modelnya juga sama bosku, mirip bosku Cuman untuk pilihan varian warna bosku, koda ini sendiri ada warna hijau, biru, sama pink dan kuning bosku Untuk warna-warna netral, ini kita nggak ada, kayak warna merah, hitam sama biru, biru-biru, biru-biru terang bosku ya, biru-biru agak dongker gitu bosku itu nggak ada koda jadi koda sendiri memang mengusung warnanya warna-warna yang warna cantik bosku ya, kayak saya bilang bosku nah ya, untuk banyak, dia sama bosku dia menggunakan ring 14 ring 14 bosku ya sudah tuples bosku 1 plus. Untuk remnya masih menakan tromol depan belakang, Bosku. Untuk tipe baterainya itu SLA tadi, Bosku ya. Dan bukan baterai-baterai yang model portable yang bisa dilepas. Jadi ada di bawah sini. Ini bukan baterai portable, Bosku. Yang portable yang kita punya kan excellent, murah, genius kualitas 101 itu juga produk terbaru bosku disuruh kami itu baru datang sekitar bulan bulan ini sekitar minggu kedua kalau nggak salah bisa meluksuri banyak bosku baterai portable kalau ini gak portable gak bisa dilepas lampunya juga sudah terang bosku ya Cuman kekurangannya unit ini cuma satu sih bosku gak ada ratingnya tapi kan untuk pemakaian anak-anak kota juga nggak ada ritiknya terus juga nggak ada spion bosku spion nggak dapet bosku jadi harus beli sendiri nah kalau misalkan ada yang tanya mas, terus kalau beli di mana mas kalau misalkan di toko-toko spare part motor nggak jual variasi motor bu ya, bosku ya bukan spare part ya variasi motor nggak jual kita jual kok bosku kita jual kita jual segalanya nah untuk fiturnya sendiri belum pedalasi sih bosku belum pedalasi bosku ya Mari kita cek ya soalnya sendiri belum tahu betul tentang produk ini bosku baru datang kemarin sekalian kita reakti bosku ya belum pedalasis untuk kalau ada yang tanya remote kelesnya ada, ada dua Satu buat cadangan bosku ya, kontak juga ada dua Nah selanjutnya untuk masalah garansi bosku ya Untuk garansi, garansinya sendiri sama dengan kebanyakan sepeda-sepeda listrik yang tipe lainnya bosku ya Garansi baterainya 6 bulan Kelistrikan tiga 3 bulan rumah bosku ya Kelistrikan tiga 3 bulan Motor-motor dinamo bosku penggerak 2 tahun Motornya dua tahun Nah untuk frame-rangkanya frame, frame rangkanya bosku Rangkanya framenya itu lima tahun garansinya Cuman bodi enggak termasuk ya Bodi bodinya enggak termasuk Cuman rangka aja Nah untuk mas Gimana kalau itu masuk garansi Gimana itu kalau enggak Itu semua keterangannya sudah ada yang pasti kalau untuk garansi itu kesalahan memang dari pihak pabrik dari produksi bosku ya bukan dari kesalahan user kalau kesalahan user itu beda hal bosku ya jadi nanti di buku panduannya sama buku garansinya ada mana yang termasuk kesalahan pabrik dan mana yang termasuk kesalahan user ya mungkin itu saja bosku yang bisa saya review kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata salah yang, ah, bila ada salah kata atau Ucapan yang saya salah gitu ya Atau menyinggung pihak lain Saya mohon maaf Saya hanya mereview saja Kurang lebihnya saya mohon maaf Nah Sekian dulu bosku ya Jika ada pertanyaan lanjut Atau mungkin Ada hal yang ingin ditanyakan Atau mungkin mau sharing Monggo silakan silahkan Bisa hubungi kontak di deskripsi bosku ya Bisa atas nama saya sendiri Mr. Lubade atau teman saya Dodi bosku ya Bisa langsung situ. Nah sudah sekian bosku, saya ingin belum video ini, jangan lupa komen, like dan subscribe bosku ya Kalau bisa aktifkan lonceng bosku, biar ada pemberitahuan ketika saya review sepeda yang unit-unit terbaru dari serum kami Kurang lebih itu, saya mohon maaf, salam listrik, terima kasih bosku